yang ke-11 adalah an hukama ini dari setengahnya para hukama. Artinya hukama di sini adalah aigil aulia para aulia ataupun wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Disebutkan bahwa la tahkiru dzunub fa minha dunubul baru. artinya la tahkirub basi waro jangan engkau remehkan dosa-dosa kecil artinya la ta'udduha si tidak menghitung-hitung ataupun tidak melakukan secara terus-menerus dosa kecil Fa innahata tasabbu min haddunu Karena dari dosa kecil yang terus menerus yang selalu dijalankan maka akan menjadi adzunubul kibar yaitu menjadi dosa besar Wa aidon rubama yaqulu wadzabullah taala <-tuh> Dan terkadang Murkanya Allah itu Berawal dari dosa kecil Jadi bukan cuma dosa besar Dosa besar ini yang Dilakukan Terus langsung mendapat marah Ataupun murkanya Allah subhanahu wa ta'ala Biasanya, sesuatu yang besar itu berawal dari sesuatu yang kecil. Berawal dari sesuatu yang kecil. kecil. Jadi, kalau penyakit dari mulai penyakit yang biasa saja, kalau tidak disembuhkan, maka penyakit itu bisa menjadi Pak, parah. Makanya, di sini bisa disebutkan banyak. Ataupun ada beberapa orang-orang Yang ketika melakukan dosa kecil Itu selalu Menganggap sebagai hal yang biasa Ah saya melakukan dosa kecil Pertama menggunjing Tiap hari Ataupun bahasa orang Mengjelek-jelekan Orang lain Mencari kesalahan orang lain Itu sedikit demi sedikit Itu lama-lama jadi banyak Ini yang namanya dosa Dosa Dosa kecil menjadi dosa besar karena terus dikumpulkan karena apa menganggap dosa kecil ini adalah sesuatu hal yang biasa tahunya ah dosa kecil ini nanti lama-lama terhapus lama-lama terhapus tahunya bakal terhapus dengan sendirinya atau tidak mempertulikannya ini biasanya prasangka orang-orang ketika melakukan dosa kecil ah ini masih dosa kecil belum dosa besar biasa yang beginian menyebabkan eh, tidak akan menyebabkan masuk masuk neraka. Ini biasanya seperti itu banyak orang yang mengatakan karena dosa kecil ini selalu dilakukan, dia tidak pernah berpikiran kalau nanti dosa kecil itu ditumpuk terus nanti akan menjadi dosa dosa besar. Bahkan di sini dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. <tuh> Takutlah kalian dari tindakan meremehkan dosa Rasulullah saja mengatakan Jangan sampai kita itu menjadi orang yang selalu meremehkan dosa Jangan menganggap itu dosa besar, dosa kecil Bahkan dari dosa kecil bisa menjadi sebuah dosa besar Jadi seorang hamba jangan sampai menganggap sebuah dosa kecil Ini adalah sebuah dosa kecil Bahkan bisa menjadi dosa besar Besar ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Makanya, biasanya seperti itu. Kadang banyak manusia yang kadang luput. Kadang manusia itu lupa akan kesalahannya, merasa bahwa kehidupan manusia ini penuh dengan kesalahan dan lupa. Bahkan ada dosa yang bertampak kecil tidak ada sebuah ancaman di dalamnya tidak ada hukuman berat di dalamnya, ini yang namanya dosa kecil dia, banyakkan kemanusia ini terkadang tidak merasakan bahwa yang namanya kesalahan yang dilakukan ataupun maksiat yang dilakukan kepada Allah ini bisa menimbulkan terus-menerus melakukan dosa ini bisa terus-menerus ketika ditumpuk-tumpuk maka akan menjadi sebuah dosa besar